itu masuk ini no? kok? kok ada kamera dari, oh, dari bawah? hahaha <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> <laughs> Bapak-Ibu sekalian kita bersyukur bahwa Pada pagi hari ini Pimpinan kita Bapak Kapolres Bersama dengan keluarga Sudah tiba dengan selamat di rumah di sini. Dan kita juga bersyukur bahwa Pada saat ini Kemudian kita pada hari ini Berulang tahun yang ke-47 47 tahun satu hari Jadi kita bersyukur Dan Yang beragama Kristen Saya akan pimpin dalam doa Dan agama agama yang lain Menyesuaikan Kita berdoa Ya Tuhan, Ya Allah kami Di jam pagi ini, Ya Tuhan Kami datang merendahkan diri Dan mensyukuri segala berkat Tuhan Terhadap kami semua Dan juga kami mensyukuri bahwa Bapak Kapolres bersama dengan segenap keluarga boleh tiba dengan selamat di rumah di sini ya Tuhan. Tak mensyukuri bahwa pimpinan kami boleh bertambah usia setahun lamanya. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Supaya kami layak datang di hadapan hadiratmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Musik, Biso ya Ya. kalau ini kaki sería Sudah puas. Selamat buat Bapak Kapolres ulang tahun yang ke-47 sehat selalu sukses dan berkah selalu amin live ulang tahun bakso bakso bakso